secara fisik, tetapi jauh dari itu sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan renovasi Masjid Istiqlal hari ini.